Halo sahabat home Studio, kita baru update ke Windows 11 Jadi ini mau posting, postingan ke-200 pakai laptop Tampilannya sama seperti di HP Kita klik post Kemudian pilih gambarnya di komputer kita Gambar yang ingin kita post Kemudian setelah itu kita klik next Kemudian ini ada filter juga, kalau tidak ada kita klik next aja setelah itu kita tuliskan caption untuk postingan ini Jam 11.45 ini linknya ya teman-teman Kalau sudah kita klik share Kemudian tunggu Yeay berhasil Nah ini kita refresh dulu ya teman-teman lihat ya ini postingannya masih 199 kita perlu refresh dulu kalau oh, sudah di refresh nih postingan ke 200 kita wow sudah ada dan berhasil teman-teman selamat mencoba teman-teman terima kasih